Tunggilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Selamat pagi, Salam. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita semua sudah dianugerahi kehidupan di pagi hari ini dengan penuh sukacita sehingga kita boleh bersama-sama bisa membangun ibadah pada pagi hari ini secara online. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk pewartaan jemaat nanti akan disampaikan di akhir ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto. untuk itu marilah kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Bapak Ibu kami ajak untuk berdiri kita Pujikan Kidung Jemaat 21 bait yang pertama Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Sekarang, marilah kita menghampiri Tuhan, kita serahkan semua rangkaian kebaktian kita pada pagi hari ini kepadanya. Kita mengambil saat teduh. Dan biarlah setiap umatnya menyatakan bahwa pertolongannya hanyalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, Allah yang tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segenap karya tangannya. Kita pujikan pelengkap hitung jemaat nomor 2. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan melandasi sukacita persekutuan kita pagi hari ini. Marilah sejenak kita perhatikan bagian dari kesaksian Injil Yohanes pasal 1 Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 41 Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 41 yang akan saya ringkas demikian Percakapan dalam bagian pertemuan yang terjadi atau yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis beserta beberapa muridnya dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Demikian bagian percakapan yang terjadi sebagaimana kesaksian dari Injil Yohanes. Lihatlah anak domba Allah, kemudian Yesus menyampaikan satu pertanyaan baik kepada Yohanes Pembaptis maupun dan secara khusus kepada muridnya: "Apakah yang kamu cari? Rabi, di manakah engkau tinggal?" Marilah, dan kamu akan melihatnya." Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebuah panggilan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, pasti tidak hanya ditujukan. Pertanyaan yang tidak hanya disampaikan baik kepada Yohanes Pembaptis maupun murid-muridnya saja. Tetapi panggilan ini juga disampaikan, dinyatakan kepada segenap umat Tuhan hingga zaman ini bahkan sampai kapanpun. Saudaraku sekalian, marilah kita sejenak mencermati Hidup dan kehidupan yang kita alami selama ini berkait dengan panggilan Tuhan. Artinya, apakah panggilan itu juga telah kita sambut dengan baik, kita tanggapi dengan baik dan bijak? Marilah, saudara-saudara, kita melakukannya dengan berdoa. Maha kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan kami. Demikian halnya yang terjadi atas kami hingga pagi hari ini. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menyatakan kasih. Terima kasih atas semuanya itu ya Allah. Ya Bapak, kami mengucap syukur terlebih karena Tuhan berkenan menganugerahi kami kepercayaan untuk menerima pemberian-Mu yang luhur, anugerah keselamatan, anugerah pengampunan atas beragam, Kesalahan serta dosa yang kami lakukan, demikian pun Tuhan mengajar kami untuk tidak menghentikan anugerah yang indah itu hanya untuk diri pribadi kami, melainkan kami mau meneruskannya, membagikannya di dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Kami mau saling memberi maaf, kami mau saling mengerti, saling memahami, saling mendukung atas segenap peristiwa kehidupan yang bersama-sama kami hadapi. Bapak, pada pagi hari ini kami mengundang kehadiran Tuhan. Silakan Tuhan menguasai kami, silakan Tuhan menyatakan kesetiaan di dalam hidup kami hingga kami pun senantiasa layak menjadi saksi Tuhan yang benar di dalam Kristus kami memohon amin marilah saudara-saudara kita kembali memuji Tuhan dari kidung jemaat nomor 23 Baik, satu sebagai ungkapan pengakuan dan penyesalan kita di hadapannya. Saudara-saudara, ungkapan pengakuan dan penyesalan bahkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan yang kita nyatakan, kita ungkapkan baik melalui doa maupun pujian tadi. Dan yakinlah senantiasa bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kepadanya kita menyerahkan total, totalitas hidup adalah Allah Maha Pengampun. Dan karena itu, saudara-saudara, saya undang berdiri. Kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita nyatakan dalam kelanjutan hidup kita sekalian. Demikianlah bagian dari kesaksian kitab Yeskiel, pasal 36. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Marilah kita sambut berita anugerah ini dengan kembali memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 23, Ba'it e Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Pada pagi ini, bacaan firman Tuhan mari kita siapkan dari Matius 22, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-14. Namun sebelum kita baca, mari kita sama-sama, mohon tuntunan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru bersama Engkau. Tuhan, saat ini kami rindu mendengar suara firman. Bicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan bentuk kami menjadi seturut rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 22 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 14 yang demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menduruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia ya menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang... -or Orang-orang yang diundang itu tidak mengidahkannya. ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain, menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah Raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika Raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai hey, Saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi Orang itu diam saja. Lalu kata Raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah orang terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan pada pagi ini dengan kidung ria nomor 24 ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Nas Pembimbing Renungan kita ambil dari bagian kitab Masmur Pasal 23, Masmur Pasal 23 ayat 5 dan 6, Masmur 23 ayat 5 dan 6 yang demikian. Engkau menyediakan makanan, ya, uh, maaf, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka makan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan atau yang menjadi judul renungan kita pagi hari ini adalah Bakwan Geduk. Bakwan Geduk penjedengan pasti tidak asing dengan kata atau nama dua jenis jajanan ini. Nah, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, mungkin juga selama ini kita pernah mendengar istilah atau ungkapan ini yang tidak ada hubungannya dengan nama makanan atau jenis makanan. Dan memang, saudara-saudara, yang saya maksud dengan kata bakwan geduk untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini adalah sebuah ungkapan yang diplesetkan Ungkapan plesetan yang berasal dari kata atau ucapan by one get two, by one get two tuku siji untuk loruh, beli satu dapat dua, by one get two. Karena yang mengucapkan itu orang Jawa kotok, akhirnya Sekoleh penae, Pak Wan Nah, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, istilah Baywan Get Two, beli satu dapat dua, atau bahkan juga di beberapa tempat dalam beberapa iklan, beli satu dapat banyak, lebih dari dua, Nah, Ucapan atau kata ini sering dipakai oleh banyak perusahaan dalam melakukan promosi atau penawaran suatu produk yang mereka jual. Dan biasanya ini dilakukan karena mereka ingin menarik sebanyak mungkin calon pembeli sebanyak mungkin calon konsumen atas produk yang dibuat atau yang dikeluarkannya. Misalnya, ada yang menawarkan, ada yang mempromosikan penjualan produk sepeda motor. Nah, ternyata sepeda motor yang nantinya dibeli oleh calon konsumennya ini, ia tidak hanya akan membawa satu sepeda motor yang dibeli itu, tetapi juga akan ditambahkan bonus kepadanya. Misalnya kamera, handphone, atau barang-barang yang lainnya. Dan tentu saudara-saudara masih banyak contoh yang bisa kita dapati di dalam aktivitas berbisnis ini. Nah, Bapak-Ibu dan saudara-saudara, apakah hubungannya Bakwan baik Bayuwan, Jetu berkait dengan renungan kita? dari bagian kesaksian Injil Matius tadi. Apakah yang ditawarkan kepada kita oleh Injil kita hari ini? Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perkawinan adalah salah satu peristiwa kehidupan yang oleh banyak orang dianggap sebagai momen yang membahagiakan. Karena itulah, meskipun tujuan utama yang tidak dicapai dalam perkawinan adalah kebahagiaan dua pribadi, yaitu suami dan istri yang telah sepakat dengan janji setia untuk hidup bersama. Namun, dalam kesadarannya sebagai makhluk sosial, sukacita kebahagiaan yang dialami oleh kedua pribadi itu dirasa belum lengkap apabila tidak dibagikan kepada orang-orang yang lainnya. Baik itu anggota keluarga besarnya, Handai Taulan, maupun setiap orang yang dianggap perlu menerima undangan dalam pesta perkawinannya tadi. saudara sedara setiap orang pasti paham dan pasti juga sadar bahwa yang namanya undangan dalam segala bentuk atau cara yang ada, entah itu yang berupa lisan maupun tulisan berupa ucapan maupun misalnya lewat telepon, WA, SMS, atau cara-cara yang lain, itu sejatinya adalah bentuk dari sebuah panggilan, bentuk dari sebuah ajaan, bentuk dari sebuah tawaran untuk datang ambil bagian di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh orang atau pihak yang mengundang. Malah, yang tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian khusus bahwa dengan diterimanya undangan menunjukkan bahwa orang atau pihak yang mengundang tadi benar-benar menghargai, benar-benar menghormati keberadaan orang atau pihak yang diundang, baik itu tentang kemampuannya maupun status sosial yang disandangnya. Perumpamaan tentang Pesta Perkawinan dalam perikop kita hari ini tidak menunjukkan bahwa warta kerajaan surga dari Yesus adalah hidup yang berkelimpahan akan cinta, hidup yang berkelimpahan akan damai dan kebahagiaan." <tuh> Artinya bahwa Allah berkenan mengundang setiap orang untuk menanggapi baik undangan yang disampaikan oleh Allah dan diterimanya. Yaitu dengan datang, dengan turut ambil bagian dalam sukacita keselamatan. Tawaran cinta kasih Allah ini diberikan tidak hanya untuk satu, dua, atau tiga orang saja, bahkan juga tidak hanya ditujukan untuk satu atau dua kelompok manusia saja. Tetapi tawaran ini diberikan oleh Allah kepada semua orang <tuh> Ia memanggil manusia agar masuk dalam kepenuhan kasih-Nya melalui karya Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, persoalan utama yang terjadi, persoalan utama yang dilakukan atau dibuat oleh manusia adalah seperti yang digambarkan di dalam perumpamaan kita tadi. Seringkali kita mengabaikan undangan keselamatan dari Tuhan ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Kita menolak kebaikan dan kasih Allah dengan berbagai alasan, dengan bermacam dalih. Seringkali orang merasa dan hanya memusatkan perhatian pada kesibukan urusan-urusan dunia yang apabila tidak segera disadari, apabila tidak segera dibenahi, pada saatnya justru akan menjauhkan, bahkan akan menjatuhkan dirinya dari kasih Tuhan Kesibukan inilah yang membuatnya tidak mendapatkan keselamatan yang datang dari Allah Tetapi Meski kita tahu bahwa keselamatan dari Allah ini terbuka untuk semua orang Yang terpenting bagi kita adalah Kita harus membuat diri menjadi pribadi yang pantas di hadapan Tuhan, agar kita layak diikutsertakan dalam perjamuan surgawi yang dibangunnya. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai orang beriman yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, kita jangan pernah takut kita jangan pernah ragu menerima dan menjawab undangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meski siapapun kita beserta kemampuan maupun status sosial yang saya dan penyelidikan masing-masing sandar. Jangan pernah merasa rugi, membeli, bahkan mengambil, hasil produksi yang ditawarkan oleh Allah yakni anugerah keselamatan buah dari karya pengorbanan Kristus Yesus sebab bakwan geduk tadi, baywan getu tadi, produk yang ditawarkan kepada saya dan penyelidikan itu adalah jaminan. Yang pertama adalah Keselamatan kekal Dan yang berikut Bonus Yang disertakan oleh Allah Dalam tawarannya Yaitu tempat indah Beserta kemuliaannya Pemasmur Menyebutkan Keyakinannya Engkau menyediakan hidangan Bagiku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagaimana pokok perenungan kita pada persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah di keluarga kita pada setiap hari Selasa dan Kamis, paling tidak selama dua minggu terakhir. Sidang jemaat yang kekasih, Selamat mengambil anugerah Allah yang begitu indah. Selamat mengalami kemuliaan hidangan, kemuliaan tempat yang disediakan dan pasti diberikan kepada kita oleh Tuhan. Tuhan memberkati kami. Kita mengambil saat duh dengan menyanyi dari Kitab Jemaat nomor 145 bait 1. Saat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat percaya di seluruh dunia ini, kita memperbarui pengakuan iman kita. Untuk itu, Bapak-Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Pengakuan Iman Rasuli, Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Maha Kuasa, Kalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus,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 setelah pagi ini kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan dan kita telah memperbarui pengakuan iman kita, tibalah saatnya kita akan mengungkapkan ucapan syukur kita melalui persembahan. Sebagai nas pembimbing dalam persembahan kita pagi ini akan diambil dari Ratapan 3 ayat 22-23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Mari Bapak Ibu untuk mengiringi pemberian penyerahan persembahan ini kita akan iringi dengan pujian dari Kidung Ria nomor 66. Sudah ke kapal. dan jemaat yang kekasih kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dan marilah kita ungkapkan dulu syafaat kita kepada Tuhan kita berdoa syafaat dan nanti doa akan kita akhiri dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami Mari kita berdoa, Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan yang Tuhan nyatakan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih atas firman yang Tuhan nyatakan, ya Bapa, kami mohon keberanian untuk terbuka, menjawab panggilan Tuhan yang begitu indah. Kami berani, kami tidak ragu, kami tidak takut menyikapi baik kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas anugerah keselamatan Terima kasih atas tempat indah. Terima kasih atas hidangan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tuhan, di tengah sukacita kebaktian yang kami alami, kami teringat kepada beberapa saudara dan orang tua kami. Di antara mereka ada yang sedang sakit, Ya Bapak, dimanapun tempat mereka mendapatkan upaya-upaya perawatan, pengobatan, bahkan pemulihan untuk kekuatan dan kesehatannya, Tuhan berkenan mencampur tangan, bahkan Tuhan memberkati. Demikian juga untuk para orang tua kami di tengah usia yang Makin bertambah, biarlah anugerah kebijakan sukacita, kesabaran, penghiburan, baik bagi mereka maupun bagi kami, anak cucu, sanak saudara sekalian yang Tuhan pakai untuk mendampingi, untuk merawat Tuhan, anugerah kesabaran, Tuhan, anugerah kebijakan. Hingga semuanya berlangsung, dan kami lakukan dengan sukacita dan ucapan syukur bagi Tuhan. Bapak kami menyerahkan juga, kami saudara-saudara kami, segenap warga Gigajiwi, jemaat Kota Baru, Triorejo, khususnya setiap karya, setiap pelayanan, baik. Di lingkungan pekerjaan, di lingkungan studi, Tuhan bersama-sama mereka, bahkan Tuhan sendiri yang berkarya di dalam diri mereka pribadi lepas pribadi. Dengan demikian, segenap umatmu ini benar-benar Tuhan arahkan menjadi saksi yang tepat, dimanapun lingkungan mereka berada. Ya, Bapak, kami senantiasa mempercayakan beragam upaya yang kami lakukan demi senantiasa berlangsungnya kebersamaan, kekompakan, saling mendukung, saling menolong di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Kami mau saling memahami keberadaan satu dengan yang lainnya. Demikian juga atas kehidupan atas aktivitas yang dialami oleh saudara saudara kami para pelayan di gereja dan jemaatmu di semua lingkup persekutuan khususnya di gereja Kristen jawi Wetan. Baik di lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Daerah khususnya Majelis Daerah Surabaya Timur II, serta di Majelis Jemaat Kota Baru, Triorejo. Anugerai kepada setiap kami, para pelayan, anugerahi kepada setiap mereka sukacita, ketulusan, kesungguhan, hingga apapun yang mereka rancang dan lakukan, Seturut dengan kehendak Tuhan, ya Bapak, kami serahkan juga saudara-saudara kami tim perekaman dalam kebaktian kami pagi hari ini. Kekuatan kesehatan, sukacita, dan kesabaran Tuhan nyatakan di dalam diri mereka pribadi lepas pribadi, bahkan Tuhan pun bersama dengan segenap anggota keluarga masing-masing yang senantiasa mendukung aktivitas bahkan pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segenap kebutuhan yang mereka perlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, kami juga menyerahkan keberadaan kami sebagai warga bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah kesadaran, kemauan, kebersamaan senantiasa dapat kami nyatakan untuk mengalami kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun, Senantiasa bersama menyatakan sukacita, terlebih bagi saudara-saudara kami para pimpinan, baik yang di lingkup pusat maupun yang di daerah-daerah, Tuhan menyertai mereka. Kuasa Tuhan saja yang mengarahkan mereka untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya, Bapak, pada saat-saat ini, kami masih harus mengalami kehidupan pada masa pandemi COVID-19. Bapak, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing, Engkau senantiasa memahami kelemahan maupun kemampuan kami pribadi lepas pribadi baik dalam hal kesehatan maupun kemampuan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan. Kami yakin bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan berkarya di dalam kami. Bapak Yang Makasih, kami mengucapkan terima kasih atas berkat, yang Tuhan timpahkan dalam kehidupan hingga pada pagi hari ini, kami pun Tuhan perkenan menyisihkan sebagiannya. Kami nyatakan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Apapun bentuk persembahan yang di sepanjang kebaktian kami pada saat ini, kami nyatakan kepada Tuhan. Tuhan berkenan menyucikan, Tuhan berkenan memakai, sehingga semuanya itu benar-benar layak menjadi sarana untuk menyatakan kasih, kesetiaan, dan kuasa Tuhan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat kami, maupun kehidupan pribadi dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ya Bapak, pada saatnya kami akan Mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, kami serahkan segenap rangkaian dan penyelenggaraan kebaktian hari ini hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk senantiasa melandaskan segenap hidup dan kelanjutan hidup melalui doa yang demikian.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 Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah sukacita persekutuan dan kebaktian kita pagi hari ini menjadi sukacita dan landasan di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita pribadi lepas pribadi. Karena itu, marilah kita lakukan dan lanjutkan anugerah kepercayaannya dengan lebih sungguh lagi sebab pimpinannya menyertakan berkat, bahkan limpahan berkat di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara sekalian, saya undang berdiri. Marilah sekarang kita pujikan nyanyian dari nyanyikanlah kidung baru nomor 211 bait satu. yang kekasih, Sekarang marilah kita tinggalkan tempat ini, kita lakukan dan lanjutkan segenap aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kembali kita mengarahkan hati dan pikiran kepadanya, kita memohon dan menerima berkatnya. Tuhan Allah Bapa sumber kasih, Yesus Kristus sumber keselamatan, di dalam dan melalui Karya Roh Kudus senantiasa memimpin, senantiasa menguasai, dan menyertakan berkat-berkatnya dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini sampai kekal. Amin. Saudara, disilakan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Demikian, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasih Tuhan ibadah minggu pada pagi hari ini sudah selesai dan berjalan dengan baik karena tuntunan Tuhan. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu saya sampaikan untuk penekanan warta jemaat. Yang pertama, bahwa ibadah pemahaman Alkitab ibadah persekutuhan doa dan ibadah patuen masih dilaksanakan secara rekaman audio. Yang kedua, diucapkan terima kasih kepada warga jemaat atas dukungan untuk pembelian sepeda motor sebagai inventaris gereja yang sampai saat ini sudah masuk di dalam angsuran yang ke-9. Dan tentu kami atas nama Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah ambil bagian dalam setiap pelayanan, setiap persembahan-persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja tercinta kita saat ini. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara serta anakku yang terkasih, untuk ibadah ragawi atau ibadah tatap muka yang awalnya akan dilaksanakan bulan September untuk sementara waktu masih dipertimbangkan karena kondisi dari pandemi COVID-19 yang belum memungkinkan untuk kita beribadah secara ragawi. Selanjutnya, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara kasih Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, maupun anak-anakku, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kebahagiaan yang sudah diterima Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, serta anak-anakku sekalian. Jemaat yang dikasih Tuhan, Demikian Warta Jemaat pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan kami sekali lagi atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas pada pagi hari ini. Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.